kita kita kita banyak saya sekali-kali kalau saya lebih speaking ya buat oke sudah siap apa kayak kalau Apa kasih. kasih. kasih apa kasih saya. Jadi rumah itu tadi kasih saya. Bisa Rahmatul Hakim kasih saya seorang bapak. Bapak. Ya. Coba sebutin. Rahmatul Hakim kasih saya seorang seorang seorang bapak. Coba jadi. Jadi apa, Romat? Jadi apa, Romat? Kasih saya. Kasih saya. Kata apa itu? Kasih saya. Kata apa Romat itu? Bapak. ini ini saya tanya oh, ini ya, oh, kata. Kata. Ya, apa? apa, apa, apa. Rombanya sebagai oh, kata, kata. No, kata. kata apa? Ya roh roh roh kata apa kalau kerja? Kata sifat sama kalau kerja sifat no sifat dari siapa? Dari Abi Dari bapak ya <laughs> cara bapak ya. Jadi berarti ah. berarti Abi sebagai Bawa Bawa apa? sebagai apa ya Ah Anu bisa tapi berikut ini berbeda tempat, ya, hmm. Karena disini di dalam di, itu sebagai sifat, hmm. sifat, eh, sifat daripada para bapak. Ingat ya, kalau kasih sayang itu sifat. Ya. tidak nol. Kalau pantai, tapi he kiranya, he kasih sayang sama bapak. Lanjut, kita ke kompensasinya. Hmm. Kanan, nilai, waduh, dia, waduh, anu Wow, karena 5 ,000. 5 ,000, 5 ,000. apa artinya? jadi ini adalah cerita ya. cerita daripada kasih saya seorang kata di sini sudah dijelaskan bagaimana seorang adik itu Jadi orang yang penyayang. apa maksud artinya penyayang? Ya, syafiq ya yeah. jadi sekarang <inter Hobbesi> contoh daripada dua bateri sekarang orang-orang anak laki laki laki-laki Lira-lira nantinya Asal katanya apa? Di Reja oh, Reja ya Berarti Reja itu apa? Ada Ada Ada Ada lagi Kalau Lira-lira nantinya Lagi Kalau mana dulu berarti iradun terdapat alat laki-laki yang anur itu tadi apa? dahulu kala anur itu ternyata artinya adalah tuh tuh dahulu kala terdapat para laki-laki yang tuh agak, maka malah sih makam ibu mukit izah beberapa kali ayatnya melarang dia untuk menyakiti Hayawan, apa hewan. itu hayawan? Hewan, ya. hewan, bahasa, hewan berarti berarti hewan. Ya. hewan Indonesia hewan, salah. salah satu serapan ya. dari bahasa bahasa kita ya, banyak serapan kan ya termasuk ayat ayat berikutnya nanti artinya, uh. memanjat, ya. ini siapa keluar ya? salah. Ya, yang di sini tidak bisa artinya Oh, lagi-lagi Tapi dulu tapi ada yang sering memanjat dan juga yang berbuah haa? hobi? peletin? ada ya? ada dia menurut-urut saya tanya karena yang laki terakhir pasti bilang ada maksudnya? namun artikel ada yang sering memanjat di sini? suka memanjat? siapa? siipon nah, ciri-ciri karakter artikel suka memanjat pohon maksudnya? iya Masjari itu, adanya, oh, itu so, oh, iya, artinya kok? Oho Masjari itu sejarah Sejarah Sejarah Oh sejarah Artinya Oho Ya, kuat-kuat di atas jarah ya. Sudah memajak Memajak kok? Oho Ya Putor ini kita dulu Ayo sudah Masjari La kalau kala mahru. Arkan maknanya akan akan tetapi la yasma. Kelan Lamp itu jadi apa dia? Kelan itu larangan akan kan la yasma. Ih. <tuh>. La apa? La nanti kan ya. Ya, ya itu. Nah, bantu. tidak mendengarkan kata perkataan perkataannya. Nah, kembali kepada Ah, ya kembali kepada Jadi, jadi kalau di araf itu dibuat sebuah uh, kata jadi sebuah sebuah apa namanya itu dia tidak jemur lagi kata ayah itu lagi. dia pakai kata ganti atau dong dongir ya di sini dongirnya diunggah ya, kan? jadi di sini di kalimat karyamah berikutnya karyamah dia tidak jemur lagi kata abu itu di, di apa namanya ditulis cukup dia bilang sakit walaupun dia sudah di titik-titik akhir kalimat, tetapi tetap dia akan wajar yang berarti kemarin yang baru dapat kepada Pak Yeltenyo -Yel. kadang sudah keluar lebar kita baca, belum dia taruh itu ustadar ke awal itu nah itu tempat sulitnya Pak Saram ya seperti ini nah jadi jadi, yuk, uh, sekali lagi jadi Diri. ini adalah larangan Jadi beberapa kali sudah dilarang ayamnya untuk Untuk apa? Untuk menyiksa hewan ya, dan sedikit ya. pol, tetapi dia tak kan? Kata, kata Kata bapaknya berarti dia tetap Tetap akan akan kewadaan, akan. Oh, oh. Terus Nah, ini pada suatu hari dia merasa dorong Dorepannya... saat saat kita akan pada... suatu hari dia merasa saat... Dorepannya... atau sakit Mabukul, ya. Jadi dia dixak seekor kucing. Kucing. Ini kucing. Akhiri, Ada. sehingga kucing yang dipukul menggigit kan? menggigitnya Kakinya. Kakinya. Kakinya. No, <laughs> yeah. sehingga akan, sehingga akan sampai sampai Jangan lupa, luka Nah ini karena dia siksa kucing-kucing Pertama dia siksa kucing, -kucing ya? Sehingga dia merasa sangat kesak Kesakita Nah ini karena dia nakar Dia siksa kucing Lalu digigit pada kucingnya Sampai dia berwarna Dia merasa sangat kesakita Balas ya tadi, akhirnya dia tidak bisa. Kemudian dia tidak bisa, akhirnya mak. tidur. Asal katanya mau ya. Nah, jadi di sini kalau ada bilang dari dalam bahasa Arab itu bilangnya ya nama bukan berarti nama tetapi di, tidur ya. Jadi di sini dia nggak bisa di, tidur. Awalnya itu dia juga tidak bisa mal, maka yang waktu itu minsyed jadi al-wajah ya ya karena itu sakit-sakitnya ya jadi tidak sama maka adu teri, ya? Bapaknya, uh, jadi ini sudah ini dokter di Wajahnya apa? Apa Dari samping-sampingnya itu wajah-wajah iya. Ya? Aku Yang. orang kalau memakil, apa namanya yang suka, suka menyebutkan orang itu tadi ya. Nah, jadi itu asal katanya itu masalahnya, ya. Jadi, dukun duduk dan sebagainya, jadi yang itu, tapi kadang-kadang di film kawasan yang saya nonton paling dan menangis, sehingga terus dimulai. Tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Oh, ya kalau itu mm, right. kita dulu dulu, dulu, dulu nah. itu it. it to... ya kalau yang kalau Ya, di, di sana yang bukan obat, gitu, kalian, nah, di, yang santan dia buat, kayaknya, dibilang ya masih dibilang tadi, ya, yaitu, itu, itu tapi, anunya sudah, mau orang itu, jadi rasa gitu. ya. ini, gue, dompetnya, wah, hasil warnanya, jika siro, kita mau robot, robot, Ya pembuatnya banyak rugi. Jadi karena ini kan dia bayar dokter itu berapa kan? sampai rugi bapaknya, ya. Kan? Berapa? Kenapa dia rugi? Dia aja, dia aja waktu topi kata dia bayar dong dokter. Seluruh. Ini berapa sekali nih? Berapa sekali ya? ya, ya Mudah-mudahan menyusahkan lagi ya. Uh, udah, udah akan menyusahkan Pas sakit, dokter sama Bapaknya Iya, Bapak Enggak, dia bilang apa, katanya Biar dia saja, dia mati Gak seperti itu, Bapak Dia mati, Paduk, memanggilkannya Bapak, masalah, masalah, dia nak, Maka, gak bayar dokter itu uh, Karena memayang dokter bapak itu Dia dia akhirnya, rugi banyak uang yang habis Makanya dia kenal Bukal, ya Banyak Dan banyak uang allah, oh, Bapak abu akan abu, bapaknya lah, Tidak, tidak memperlukan tersebut Mungkin kalau Dino kan Eh belakang-belakang begini ber katanya kan Kalau dia sakit kan Gimana Dino? Udah makan, gak mau dikasih tahu Terus masa akhir uh, Kalau adiknya sakit, pasti Dino bilang Eh belakang-belakang ini Eh belakang-belakang begini Tapi kalau Kalau ini, papa papa itu tidak begitu ya Sampai dia rugi banyak orangnya Yuk kamu, Makanya itu, yuk ibu, bisa Segera ingin satu ya syukur saya itu cepat ya tadinya makanya ada doa syai hari saja akhirnya itu cepat cepat cepat itu biasanya doa untuk menjelma nih haji itu ya mohon ya. ya. allah di sini kocok diceritakan nanti kita mulai ceritanya loh ya. ya. dengan kasih wabah kamu datang ke apa warna tuh setelah beberapa hari wabah jadi artinya setelah beberapa hari atau setelah itu bisa juga jadi kalau kita bilang pada magrib artinya setelah Mas Maghrib Mas Al Isyarah ada disuruh Ayo kita berdoa bersama Maghrib di Isya itu ya Ya Bapa maupun dan yang tidak ada sehampa aldoh sebelas doa maghrib Al ada orang, artinya ada ya, itu Kan kan. ah. ada Mulai Ada kebiasaan. kebiasaan. Kebiasaan. Jadi ada C... kan? itu kebiasaan. Kebiasaan masyarakat. Tidak, tidak ada tu ada ini kebiasaan. ada kebiasaan kebiasaan kebiasaan itu, seperti itu dia. Jadi ada itu berasal dari kata Nah, pada saat itu, kata serapan lagi ada di artinya kebiasaan, kebiasaan, alaukiah, hatinya je jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, ini es Ia terjadi kepada siapa? Abang, bapaknya? Ada senantiasa dari binas binasa Yukal, dan men mengamalkan sebuah yang dinaseh, tidak dan tidak akan melawan selamanya. Yuk, teman. artinya soal, selamanya ya itu itu dia azad. Agar dia sampai dia selamat daripada azab. Azab itu artinya bahaya. ya al-azab wajah bisa memilih rohan agar dia sampai dia hidup dekatnya dia paham itu, itu, itu akhir daripada cerita daripada waktu dia tidak pernah dia bercerita datang kasih sayang seolah-olah maka dari itu pelajar yang kita dapat tampil dari cerita ini adalah siapa yang bisa angkat tidak boleh yang kita ambil pelajaran, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi ialah e -e -e. kita tidak boleh durhaka kepada -e -e. orang tua karena e -e. karena orang e -e. e -e. tua itu yang terlambat kita karena orang tua itu <SILENCIO> yang membesarkan kita dan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Helm Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okay, yang kita, kita. sedangkan ini, nah, kita, iya. kita iya. Uh, Bisa, nah, bahasa, uh. ketika kita sakit itu, harus dan dari kita kita jadi ya, kita, kita, kita uh, tuh harus tetap hormat orang tua ini ini